Bismillahirrahmanirrahim Kenapa seorang ibu disebutkan tiga kali lebih daripada laki-laki? Jawaban Sayyidina Ali bin Abdul Talib r.a. Ta Ketika ditanya oleh seorang sahabat Karena perempuan punya tiga keistimewaan Yang tidak dimiliki oleh laki-laki Satu, dia mengandung Dua, dia melahirkan Tiga, dia menyusui Orang barat penasaran mereka meresek hadis Nabi SAW yang terkait dengan keistimewaan perempuan. Ternyata, Masya Allah, apa hasilnya? Ternyata ditemukan seorang ibu perempuan dari tiga proses ini, ternyata dia memiliki saham pada anak 75% dibandingkan dengan seorang bapak. Apa dampaknya? Ibu bisa memberikan 75% pengaruh kepada anak dibandingkan dengan ayah. 75% ini akan sangat berpengaruh dalam kehidupan anaknya dipisahkan seorang ibu dengan anaknya dimanapun dia berada maka ibu dengan anak masih punya hubungan sekalipun dipisahkan dalam jarak yang cukup jauh